Hai Hai Hai dalam dunia binatang ada istilah memangsa atau dimangsa hal itu sangat tepat menggambarkan kehidupan berbagai jenis hewan hewan predator yang berada di tengah rantai makanan memang hanya punya dua kemungkinan memangsa hewan lain atau dimangsa oleh hewan lain bagaimana dengan hewan predator yang berada di puncak rantai makanan Sebagian besar memang tidak perlu takut pada hewan apapun karena tidak ada yang berani memburu dan memangsanya. Tapi ternyata tidak selalu demikian. Seperti sebuah video yang dibagikan oleh petugas layanan administrasi India, Supriya Sahu yang menunjukkan ketika landak dewasa berdiri bersama melindungi anak-anaknya dari serangan macan tutul. Eh tapi tunggu dulu, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Terkadang orang tua sangat protektif ketika melindungi si kecil Ketika melihat buah hatinya menghadapi bahaya, mereka bahkan mungkin mempertaruhkan nyawa mereka sendiri namun hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi hewan juga. Hal tersebut pernah terekam dalam sebuah video yang memperlihatkan perlindungan orang tua yang luar biasa. Ketika dua landak menggunakan duri-duri tajam mereka untuk menghadapi macan tutul dan videonya beredar di media sosial. Video yang dibagikan petugas dinas administrasi India, Supriya Sahu, memperlihatkan dua bayi landak yang bergerak melalui jalan beraspal bersama induknya. Namun, tiba-tiba ada seekor macan tutul datang dan ingin memangsa bayi-bayi itu. Namun, landak dewasa berdiri bersama melindungi anak-anaknya itu. Kucing besar itu pun kemudian mengitari mereka dan bahkan berusaha menangkap mereka. Tapi sayangnya itu sia-sia, salah satu landak terlihat dengan marah, menyerang macan tutul dan menggagalkan upaya untuk memangsanya. Dalam tweet tersebut, Kepala Sekretaris Tambahan Perubahan Iklim dan Hutan, Tamil Nadu, Sahu menulis, Induk Landak memberikan keamanan kelas Z kepada bayi mereka dari macan tutul. Bertarung dengan gagah berani dan menggagalkan semua upaya macan tutul untuk menyentuh bayi mereka. Yang paling luar biasa? Ngomong-ngomong, Bayi landak disebut preocupate Sejak dibagikan pada hari Jumat, video berdurasi pendek tersebut telah ditonton lebih dari 2 juta kali di Twitter Perlindungan sengit dari landak membuat para netizen kagum dan beberapa pengguna bertanya-tanya Apa yang terjadi pada akhirnya?